สวัสดีค่ะค่ะโนเกียนะคะ 2020 นะคะคะซึ่งวัน Halo biasa Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya PNSK official Oke jadi video kalian seperti biasa disini saya akan memberikan lagi perasaan alik musim buat kalian bisa gitu ya. Oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama kan kamu lihat saya ketawa-ketawa kamu tahu siapa saya setelah Oke okay, lanjut ke preset yang kedua Oke lanjut ke preset yang ketiga guys Jadi lu mau sama dia? Ambil aja Apa sih yang gak buat hewan kejaran? Buakar Oke okay, lanjut ke prinset yang keempat Di lampu di waktu malam hilang tatapan gelap gulita Jika anda pilih yang tampan maka kehilangan yang betul setia Awan yang tinggi sanggup ditembus balon meletus Sungguh terasa jika anda cari yang mulus maka yang tulus sudah tiada Rasa kecewa timbul di hati dia pergi karena terluka Siap-siap yang menyakiti suatu saat nanti karma yang hampiri anda Oke okay, lanjut ke preset yang kelima ya Oke okay, lanjut ke preset yang keenam Oke lanjut ke preset yang ke guys Oke lanjut ke preset yang ke 8 ya Emang si foto gua selalu pakai efek tapi cintaku padamu real no fake Oke okay, lanjut ke Preset yang ke-9 ya Oke okay, lanjut ke Preset yang ke-10 guys Oke, lanjut ke preset yang ke-11 ya. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-12, guys. Ya. oke lanjut ke presiden ke-13 guys. Oke lanjut ke presiden yang ke-14 ya. Oke okay, lanjut ke preset yang kelima belas guys Loh anak swasta ya, kenalin anak negeri bersama negeri lanjut ke peserta yang ke-16 Oke lanjut ke peserta yang ke-17 Aduh maaf sebenarnya FM Oke okay, lanjut ke Preset yang kedua ke-18 maksudnya Oke okay, lanjut ke Preset yang ke-19 ya Oke lanjut ke preset yang ke-20, guys. Halo nah, ini. Yee, ini jalan waduk Buyaya, yuk. Mas, kalem, Mas. Pertianasu. Oke, ke preset yang ke-21, guys ya. <Selainan> Oke okay guys mungkin segitu aja presetnya, semoga kalian suka, jika kalian suka kalian bisa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa like videonya ya. Oke okay, dan sampai jumpa di video selanjutnya.